Ayo, halo what's up guys. Baiklah, semoga Ovian dan kita hari bakalan lanjutin lagi main Ori and the Wheel of the Wisps Ini udah part ke-9 dan ya progres kita lambat banget karena gue juga sering kesasar di game ini. Jadi gue harap sih jalannya nggak terlalu bikin kesasar lagi. Karena yang bikin game ini lama adalah kita mesti bolak balik sana sini nyari ini itu hal-hal yang sebelumnya nggak bisa dilakukan di bagian-bagian di tertentu. Kita mesti bawa balik lagi, guys. Dan akhirnya, kemarin kita ketemu kincir air ini yang bakalan kita pakai buat ngebersihin air kotor ini. Gua gak tahu gimana caranya, ya, guys. Sebelum episode ini mulai, gue mau ingetin dulu buat kalian yang belum like dan share. Like dan share dulu, karena itu bakalan bantu gue banget untuk channel ini tetap berkembang. Dan ya, guys, jangan lupa buat subscribe buat yang baru datang. Jangan lupa buat subscribe channel gue. Cek! Klik juga bell di sebelah serta tombol subscribe, coba so, kalian dapat notifikasi ketika gue upload video baru. And ya guys, tanpa basa basa lagi, let's get to the game. Gue gak tau apa yang bakal terjadi di sini, by the way. Oh my god, ini udah ada, udah ada aja ginian yang pun, udah asyik, udah matiin dulu. Itu, by the way, di atas ada si Weapon Master. Gue gak tau apakah dia bakalan over si over ini, apakah gue bakalan beli sesuatu lagi. Hello again! Spirit well, I've decided to find that old library and I hear you want to start well spring wheels spinning again? A noble quest? I'm afraid, however, that this door might well be the end of both our journeys. It won't budge. Nah, berarti pintu ini adalah pintu yang harus kita buka. Tapi gimana cara kita buka pintunya? Oke okay, guys, kita bakalan eksplorasi daerah sini. Semoga kita nggak perlu sampai bolak-balik sana sini lagi ya, karena itu bakalan nyebelin banget. Oke, okay, ini apa gua nggak tahu nice uh, ini bisa gua tembak aja nggak dia? mati lah kamu oke harus itu nggak gua tembak ya berarti ya <laughs> karena sekarang gua tahu gimana cara buat ke.. ini.. oh gak.. gak jadi.. Dia nyampe.. nice uh, ini lumut bisa dipanjat let's go ke atas sana nah.. mati dia gua ke.. ini aja lumut biru ini.. meledak nih ya bentar lagi nih Oh, jadi yang bikin... What? Yang bikin pintunya nyangkut itu tuh... Yang bikin selama ini pintunya nyangkut tuh cuma macam apa sih tuh? Gumpalan gak jelas. Itu yang bikin dia nempel gitu loh. Tentu gue naik ke atas sih gimana? Oh ini ada se... Ya beneran gue gak harus naik atas ya. Uh, what? Oh my god. Oh iya, yeah, di sini. Berarti ini. Astaga, keluar lagi dong gue. Bisa lewat langsung. Nah... Lihat sini dulu, oke. Okay. Nah, ini dia bakal muter terus ya. ntar ya, kalau gue lihat sini kayaknya bisa nggak ya? Nah. <gasps> nice, nyampe sih. Tapi salah, sebetulnya. Nah, manti kamu. iya, ini juga. Pinggir. Nah, nice. Eh, nah, kita udah tempat yang benar, guys tadi kita udah buka ya pintunya dan sekarang pintu udah kebuka kita bisa ke masuk ke pintunya ini press way to enter oke okay, enter gue baru tahu ternyata bisa masuk ke dalam sono bukan bukan ke samping-sampingnya gitu. so the distance was vast terus meskipun jaraknya sangat jauh Oh, si... Apa ini? Si Gumo sama... Apa sih namanya? Gue Pak yang satunya lagi tuh. Gumo sama siapa? Yang burung hantu ini? Dia bakalan nyari... Nyari itu ya? It could not keep the family apart. Ya. Yeah. Rasa kekeluargaannya gak akan hilang sih. Cuma gara-gara jaraknya jauh. That's good. Kalian harus punya rasa seperti itu, guys. Dalam hidup. Press W to exit. Apa yang harus gue lakukan sekarang? Ini ada di The Wild Spring ya. The Wild Spring. Ini... Kita harus jalanin si Wellspring ini. Dan gimana caranya? Saya tidak tahu. Kalau kita naik ke bawah, naik ke bawah tuh gimana ceritanya? Naik ke atas. <laughs> Oke, okay, kalau kita turun di sini ada ada apa ini? Ada ada yang bikin kesangkut lagi kah? Nah. Rodanya berjalan lagi. Berarti benar yang bikin semua ini nyangkut tuh gara-gara ada Kayak gini-ginian Cepati Aim and space to fling Ori on the spinning wheels Oke okay. Oh bisa gitu Let's go Kalau gitu kita coba naik ke atas dulu Nah ini nih Berarti kayak harus ke atas ya Di atas sini ada jalan sih Tapi kayak kita masih belum bisa kesono Karena ini duri Jadi balik dulu Nah gitu dong Sip Satu lagi kebuka Dan dia bakalan muter Motarnya jadi duri sama lumut dong, lumut yang bisa dipanjat. Aduh, tambah pusing aja gua. Uh, lumutnya tunggu sampai muter dulu. Oke, okay, nice. Oke, okay, nice. Nah, nyampe kita. Terus gua ke atas sana gimana? Oh, bisa ya. Eh, tunggu ini. Bisa lewat sini, ya? Oh, enggak. Ada ini rupanya kuburnya dan. Nah, sip. Terus kita bisa lompat ke sini. Oh, bisa-bisa nyampe. Nice. Um. nah ini bisa dihancurinnya pakai panah dan dia bakal muter, okay good. lumutnya bisa kita pakai buat nempel, kita lompat sini dulu ya. ada apa di sini? berarti kita mesti bersihin tempat ini dari semua an dari semua ini ya, astaga. Ah, uh my god, ini kayak gorengnya ya. nah latih dia, sip. Easy. Ini perlu guancur ini kayaknya. Ke ya. gimana sih? Atau berarti gua lewat sini dulu ya Ada duri dong. Nah, di atas sini kayaknya ada ada ini lagi ada ada gumpalan-gumpalan itu lagi nih. Sip, nyampe. Oke, kena. Nah, ini nih. Boom. Satu lagi berputar akhirnya tapi di ada nyamuk guys, oke, okay. oh, Nanti dia langsung, oke okay, nice, dah, kita udah sampai di roda yang cukup gede nih, nggak ini isinya pan, lalala ini bukan tempat kita tadi masuk kan sih, bukan ya eh, kayaknya bukan sih harusnya, itu di atas sana ada, gimana cara gua kesana ya by the way. Buat gue bisa manfaatin dia buat lompat, gak bisa. Gak bisa sih, Nah, gini ya kalau gitu, gak penting. Um, Di sini ada sesuatu, gak? What? Oh, bisa gak situ rupanya? Oke, okay, nice. Kalau kita turun ke bawah sini, ada apa? Ini mah tempat yang tadi gue puterin bukan sih. Oh, bukan, bukan, bukan. Beda-beda. Kalau gitu kita ke sebelah sono ya. Let's go. Nah, ada satu ability lagi nih yang kita dapat. Apa ini? Absorb the light. Dapat ability baru apa kita? Nice. Grapple. Gila udah kayak Pathfinder. <laughs> Grapple. Press click near hooks or blue moss to pull yourselves to up them. Nah. Itu kayak dari tadi press towards a hook. Oh begitu. Nah gitu dong dari tadi. Oh grapple, grapplenya bisa dipakai ke lumut-lumut kayak gitu juga enak juga ya. Nah ini nih akhirnya nih bisa kita buka ya. Shift to grab, ad pusher pull. Nah pintu baru terbuka lagi guys. Let's go. Langsung aja masuk gitu kita ngomong sama Si Tok lagi. was well no place for wandering. These wheels have got my insides turned all about. I wouldn't be here if all, at all if I hadn't lost that compass the last time I passed Jadi Si Tok ini kehilangan kompasnya dia, bodoh juga sebenarnya Ya, pintunya di sekitar sini. Gimana caranya kita nyampe sono jauh juga? Tap to see quest details. Oh goal bisa aja kayak gitu, ya. Let's go, mana Oh my god! Hmm, aduh, bentar deh. Gue bingung, kok gitu. musik laut mana ya? Gorlek or dapat lagi Gorlek or. Oke okay, nice. Nah, nyampe ke atas kita ya aduh salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah yang ampun nah bisa nggak tuh kita ke sebelah sono ya atau nggak lewat atas saja kenapa musir lewat bawah ya nah sip oke kita nyampe pintu di sini deh cepet juga nyampenya nyampe tujuan kita tuh sebenarnya nyari ini kan ya apa e, nyari dimana kita bisa ngancurin yang nyumbat nyumbat ke Betin apa tuh? Watermill, watermill ya pun. Namanya gue lupa dong. Do, nih itu segi gue gimana ngajar ya pun. The heck? Ntar deh ini makin jauh makin makin puyeng gue ngeliatnya Apa ini? Ada boss fight! Lawan yang apa ini? Ya elah, cuma gini doang hmm. Mati udah oh. oh, ada tambah dia lagi ngapain oh, doang? Kebaikan gaya sih, ya ampun Boom mati ya. Nice. Bukan boss fight sih ini karena cuma arena fight doang. <laughs> Oke okay lah. Yay, pintu di atas kebuka. Di sini bisa ketembak-tembakin. Apa nih? Uh, what a maze this old mill is. Maze, uh, ya. Yeah. Dungeon uh, ini itu. No time to tarry, though, still a ways to go, I've knowledge to acquire and you have mail to unstick. And a friend to find my heir. Good luck. No time to waste. Dia ya mah enak cuma jalan-jalan dong disini lah. Gue mesti nyari-nyari jalan supaya temen gue bisa bebas kan. Mungkin ribet emang. Nah, akhirnya, akhirnya roda gede jalan dong. Nah, pintu yang disono akhirnya kebuka guys. Gue yakin kita harus sono. jadi let's go langsung aja. Ini langsung, langsung. Nah, sip. Oh, pokoknya dia bakal muter terus. Nah, ini gimana ceritanya dong? Let's go. Hey. Aduh, AD push to pull. Wah, dia muter dong. Wah, gila, full muter langsung semuanya dong. Um, what the heck hai, okay, hai. ke atas dulu ya berarti. Ya. Nah, hai. nyampe. Oke, okay, nice. Nah, tunggu dulu sampai ini yang lepas. Oke, okay, let's go down. Oh my god, serem amat dah. Sumpah, ini laser dong semuanya ya. Dan memanfaatkan sticky di sini terus kita lompat ke sebelah kanan ya. Wih ini apa nih? Muter lagi, guys. Sebenarnya gua disuruh kemana sih? Gila, watermill-nya segede gini ya? <gasps> Duri dong. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Yo, what the heck? Ya, masa gitu? Atau gua sebenarnya mesti ke atas, kan? Iya, kayak si feeling gua bilang harusnya kita ke atas, bukan di sini. Oots, tidak kenal. Kalau gua ke atas ini nggak bisa ya berarti Berarti emang jalan udah bener kesini Tapi kita mesti ke si lumut biru ini Nyampe dong Aduh Alah, ga kenal lagi Nah, udah lewat ya kok gitu situ ya Nice, nice Lompat um, Di atas ada sesuatu yang bisa gua lewatin, ga bisa ya kalau gitu, kita musti ke sini. Aduh, kita tunggu dulu. Nice, nah ini ada satu tuas lagi ya, Puter lagi. putar terus sampai akhirnya jalan terbuka, ya nggak sih? Oke, okay, lasernya kita bisa lewat bawah, kayaknya. Tapi, gue nggak tahu buat apa, jadi ini nggak usah. Seperti kita bakal lewat atas, ya. Bisa nggak lewat atas, nggak bisa. Ada laser di mana mana hampir gue kena. No, no, no, no, no, no, hampir. Oke, okay, nice, bisa lewat bawah. Come on, astaga, malah sempat-sempat ada yang nempel dong di atas. Nah, ini baru benar. Atas, We go. Nah. Oke, nah, tempat yang baru, guys. Let's go. Sip. Nah, terus sekarang gua di mana, baby? Ini tempat apa lagi? Eh, dulu dulu -du dulu -du dulu -du -du -du -du -du. Jatuh dong. Ah, nyampe. Grappling. Oke, dapat sampai di apa ini? Yay! Satu lagi yang hambat Pergerakan rodanya kita hancurkan Dan sepertinya milnya udah bergerak semua Belum sih Kalau kita lihat dari ada cutscene seperti ini Harusnya udah bergerak semua, pintu kebuka. buka Oh enggak, belum Pintu Masih ada satu pintu lagi guys Sepertinya kita memang harus kesono um, By the way kemana Oh itu ada, ada satu shard Oh by the way, ambil dulu apa nih? Iron Needle, you find a new cast item, place it in water, it always points north, excellent for finding one's way. Oh, itu punyanya si... si Tok ya berarti ya? Punyanya si Ato. Press W to exit. Let's go! Nah, ketemu deh sama si Tok. My compass Dia found it. I mean your debt fellow wanderer. Here, take this. Debt paid. I mean your debt, dia langsung bayar debt, ya dong? Apa tuh? gore like ore, you find some ore, a clever craftsman could use this to repair structures. Oke, okay, return the iron needle to talk udah ya, side quest complete ginshelo, kan ah, ya? tayo tangyelo? nah, nah, nah much more need to do, so do some Eh, uh, bentar, gue harus ke atas dulu tadi tuh tempat terbukanya di atas kan ya, bukan di bawah kan mana tuh Rumah ke atas sini nah, iya bener ke atas nih, ya, let's go Enter, harusnya kita udah nyalain uh, water milnya di sini. Harusnya ya, nah itu sih monyetnya ketemu tuh. Oh, the wellspring was once a home to a great library. Ori, knowledge flowed like water through its walls. Now much was, much of what once was lost and the water sits still. Waternya nggak bergerak ya, airnya nggak bergerak, makanya dia jadi toxic kayak gini. Airnya nih, press W to exit. Bentar, gue mau ngomong dulu sama si monyet ini, nih. ya. Ada yang bisa gue tahu? Ya? The legends were true, the wildspling library. Just look at all of this knowledge. Lihatlah betapa banyak pengetahuan yang ada di sini, guys. But there's something self. A fault presence nearby. Damn, can't you smell it? Seems to be waiting down from somewhere up above. Main checking on it while I browse these books? Of course, if you'd like to hone your skills, I'm available. Oke, okay, gue mau buka uh, apa ya? Shock smash, Honda undiscovered, Spirit Star masih belum, Blaze uses energy, set enemies nearby on fire. Okay, gue masih belum butuh apa ya? Kayak gue masih belum butuh apapun. Jadi iya, guys, coba kita ngecek di atas, mungkin ada sesuatu di sini. Apa ini bentar ya? Kita lihat dulu di atas, udah gak ada sesuatu Oke, okay, udah gak ada apa-apa. Oke, okay, guys, kita save dulu ya. Save and restore energy. Oke, okay, guys. Ending dulu episode kali ini di sini Kita akhirnya udah menjalankan kembali water Watermill dan gue nggak tau apa yang bakal Selanjutnya kita lakukan ya guys Oke, okay. gue mau ingetin dulu Sebelum kita ending episode ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Oke, okay. itu aja Thank you for watching, happy gaming And bye-bye